Bersyukur kepada Allah Ku telah ditemukan Kekasih baik hati sepertimu Akhirnya Mbak Putri jawab Apapun adanya engkau Ku ikhlas untuk menerima Sebenap jiwa raga Tubuh, bagaimana kembali lagi sampai ajaran menjemputku? Ku selalu mencintamu mengalami engkau terharu suku. Takut langsung bilang lagi hingga disuruh. Jadi, kita dari cinta.